sesaat lagi anda akan menyaksikan lompat siang yang didukung oleh. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azad dan Koordinator Kontras Fatia Molidiyanti ke Polisi. Mereka dilaporkan karena diduga melakukan pencemaran nama baik Menko Luhut. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap enam orang di Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara pada selasa malam. Bupati Kolaka Timur ikut ditangkap dan kini diperiksa di Polda Sulawesi Tenggara. Munculnya kluster COVID-19 di dua SMP di Purbalingga, Jawa Tengah membuat uji coba pembelajaran tatap muka dibatalkan. Total kini ada 151 siswa terinfeksi COVID-19. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kota Depok membuat sejumlah fasilitas di salah satu SMA negeri di Depok, Jawa Barat mengalami kerusakan. Para guru bergotong royong untuk membersihkan sekolah. setelah memeriksa penjaga tahanan rumah tahanan penyidik Bareskrim Polri segera memeriksa Irjen Napoleon Bonaparte yang diduga menganiaya tersangka kasus penodaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad Kace di rumah tahanan Bareskrim Polri. Halo saudara, selamat siang, selamat datang di Kompas Siang. Petugas pemadam kebakaran hingga saat ini masih bersiaga di toko swalayan yang terbakar di Cilandak. Petugas masih memadamkan percikan api yang muncul meski sebagian besar api telah padam. Informasi ini merangkai 5 topik utama Kompas Siang, Rabu 22 September 2021. Bersama saya Harjuno Pramudito. Dan saya Valentina Sitorus, Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV. Independen, terpercaya. Saudara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidianti ke polisi. Mereka dilaporkan karena diduga melakukan pencemaran nama baik Menko Luhut.